lopas ketemu lagi di channel Simon tetap dan dan jangan sampai lupa kalian untuk cek terus channel ini untuk informasi-informasi terbarunya dari si Blade of Destiny kali ini kita akan ngebahas beberapa lokasi Evo yang tepat untuk kacang Bro <laughs> saya beberapa kali nyoba dijahit ini uh, di pet trainer tuh saya coba evolusiin si mandrasit dan ngalamin beberapa kali kegagalan namun e, sebenarnya kalaupun diganti salah satu bahan biasanya di kota elin itu berhasil bro ini gagal terus sampai bahan yang benernya aja gagal jadi kita langsung bahas tuntas informasi yang tepatnya untuk update di shield blade of destiny ini bro oke okay, check it out nah ini dia kota yang tepat untuk mengepolisikan Pet seed ya. Semua jenis di sini pasti keberhasilannya tinggi bro. Entah kenapa dan di update yang saat ini uh, di Seal Blade of Destiny berasa banget. Ini saya coba buktiin juga. Saya sengaja bikin video ini untuk ngebuktiin aja bahwa memang mereka itu bisa setting lokasi-lokasi untuk penentuan dari evolution beberapa jenis pet tertentu ya. Mungkin seperti Uh, yang kalian tahu lah pasti player-player lama tuh tahu Kalau kayak pia itu di kota 5 Kalau misalkan sir itu di elim Dan evolution bird egg itu bisa jadi Dia antara sayap hitam di kota jahit Dan service sayap uh, magic ya Ataupun sayap putih untuk bird eggnya Tapi terlepas dari itu kita harus buktikan sendiri Untuk saat ini ya Nah kan itu saya sengaja saya salahin salah satu bahannya Ternyata berhasil bro Itu yang telur busuk itu bukan Harusnya itu jamur bro <laughs> Ya sudah Saya akan coba lagi Beberapa evolution Untuk mengguang penasaran Nah ini dia Saya punya dua kacang <laughs> Yang di evo level 4 ke 5 Dan ini ke 3 ya Dari mandra seed nah ini kan bahannya sih udah bener nih saya tidak ingin ngalamin kegagalan cuman ini ngebuktiin aja bahwa wah di sini nggak akan ngalamin fail lah untuk evolution seed ya ya kalau misalkan ada yang fail itu bener-bener apa sekali ya tapi saya yakin banget untuk di kota Eling untuk pet jenis kacang ini pasti semakin menonjol bro sukses rate nya tinggi Oke okay, mantap lah Terima kasih untuk yang baru gabung ya Dan teman-teman yang support di channel Simuni Makasih banyak uh, Ini kita ingin epolycin Untuk level 5 Dari si Warrior Momo Semoga dia nggak kena flu Cokit 19 lah ya Karena ngeri juga ya uh, Petnya itu akan dimuseumkan Pasti nggak akan dipakai. <laughs> oke ini bahannya eh, agak susah untuk pedang ini nih yang lainnya sih gampang ya tapi pedang ini susah saya cari di anaknya beruang itu bisa sampai 15 menit belum drop drop bro jadi ini harus berhasil 100% dan disinilah tempat yang tepat kita buktin aja wow ini kita lihat jadi apa sekarang untuk si Warrior Momo dan hasilnya adalah 50 aduh <laughs> aduh bener ini dimuseumkan saja ya sudah Oke langsung ke informasi berikutnya ya kalian teman-teman tetap stay tune aja Oke buat teman-teman player yang lagi ngebangun chat baru jangan lupa kalau kalian salah reset skill nggak usah khawatir karena di sini ada mompis yang selalu menemani kalian untuk reset skill gratis bro nggak usah perlu beli dulu tapi ini hanya untuk job pertama ya kalau kalian udah seperti saya di job 2 tapi salah basic skillnya terutama Craftman yang banyak salah setting itu Craftman uh, kita pakai fasilitas si Mompiece ini karena kebilang mahal juga ya untuk cash uh, uh, aplikasi riset skill itu agak mahal harganya jadi manfaatkan fasilitas ini nih seperti ini nih kemarin saya kasih contoh bikin video sebelumnya ya saya riset sembarang aja <laughs> untuk skillnya dan ternyata ini kurang untuk skill utama dari seorang artisan itu penting untuk pembuatan armor, equip ataupun Uh, ini ya apa aksesoris ya ini SP saya kebanyakan masuk di skill hit jadi mau nggak mau saya harus reset. saya gunakan fasilitas ini dan kebenaran saya keingetin kemarin temen ada yang nanya minta bantu ditempain ternyata dia pun salah <laughs> oke okay, ini dia si Gipsy Geranis Disinilah kita akan mengambil obatnya Kemudian setelah dari dia Kita balik lagi ke si Mumpis Nah itu dia Misterius drug bro Ini drugnya harus kita minum kayaknya Nah ini balik lagi ke si Mumpis Oke kita masuk lagi Ke si Mumpis cek dulu Ini SP nya masih seperti awal dan langsung kita redeem uh, ini saya ambil hanya cuman contoh aja ya untuk skill tapi status juga bisa dia dua-duanya bisa diambil untuk uh, apa untuk meriset uh, skill dan status oke okay. next selesai ini udah kereset jadi jangan sampai salah lagi <laughs> untuk skillnya ini saya informasiin aja langsung ya mungkin agak dipercepat nanti e, untuk skill dari totalnya itu seorang artisan itu 610 SP nya dan disini saya coba informasikan untuk yang e, tepat mengenai status eh skill ya dari seorang artisan sedangkan jam duanya itu nggak ke reset ini hanya untuk reset skill jam pertama Nah, ini dimaksimalin aja semua Karena penting nih Kalau seperti terobom dan Apa namanya uh, Melting itu kayaknya nggak perlu Oke okay. Apply Dan Mungkin Cukup ya Kalian bisa contek aja Jangan sampai salah lagi Karena nggak ada lagi Gratisannya Si mumpis cuman kasih satu kali dan untuk status sih kemarin udah sempat saya informasikan ya enggak jauh beda. Pokoknya lah disesuaikan aja kalau untuk status. Oke. Okay. Sip lah ya. Apply, oke. Okay. Kalau udah di-apply udah nggak bisa dibalikin lagi poinnya dan itu udah permanen. Langsung aja untuk Informasi selanjutnya mungkin saya harus nempa ya kemarin dikasih sama temen untuk Green Dice ya. oke ini dia makasih banyak buat temen yang udah support di sini ada Rose XXX dari salam Mary OG XXX dan Claude XXX e, terima kasih untuk supportnya nanti saya coba gebain lah pemberian kalian itu petnya karena di sini ada Green Dice udah beberapa episode belum saya tempa dan kebenaran di seri ini saya coba tempain aja sampai penempaan aman mungkin plus 8 ya nggak tahu kenapa kemarin saya coba ke plus 9 ini gagal jadi saya agak khawatir untuk yang ini pemberian masa diancurin ya <murna> jadi saya coba nempah aman aja seperti biasa di kantor bro ini kantor kita bro artisan kantornya di sini <murna> oke ini plus baru plus 6 ya ini saya coba plus 8-in aja semoga sukses saya males ngulang lagi dan untuk ke plus 9 itu saya belum ada bahannya ini harus menggunakan G14 sepertinya ya kemarin G14-nya juga dikasih sama yang ngasih bajunya ini loh sama Mr. Cloud <laughs> oke okay. iya sip jangan sampai lag ya saya tuh sugesnya jelek banget kalau ada lag, jadi lebih lebih mentingin banget dari delay dan cara penyimpanan Permatanya, mungkin di update yang sekarang itu agak dilonggarin kali ya sampai ke plus 7 ataupun plus 8, tapi plus 9-nya bro, hati-hati bro, kalian harus pakai set lah jangan pakai cuman satu ya, misalkan WRS doang ataupun BRS doang, jangan, saya udah ngalamin gagal terus dan saya tidak videokan itu bukan contoh yang baik, bro. <laughs> Nah mantap Mantap mantap Ada satu lagi Nanti ya ke Kepas 9 Yuhu! Makasih banyak Yang udah nonton Thank you See you in the next episode Jangan lupa like and sharing ya Ke teman kalian Jika video ini bermanfaat Dan Terima kasih atas Masukan dan sarannya Ditunggu